Yo. Wow. <laughs> What's up guys? It's Classy Pong, gua Dimas Muhammad Pamungkas. Apa kabar kalian semuanya? Gua doain semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Di konten kali ini gua bakal bikin konten yang berbeda dari konten-konten gue sebelumnya. Berbeda banget pokoknya. Beda banget, beda banget, beda banget. Kaget ya Kaget ya kaget lah Mas Angga. Dan sebelumnya gua ucapin terima kasih banyak untuk Scarlett atas kirimannya. Gua baru dapat kiriman dari Scarlett ya. Thank you so much. Terima kasih banyak pokoknya. Dan apa sih yang kalian tahu tentang Scarlett? Ah Pasti body care doang kan? Nah, sekarang Scarlett gak cuma ada body care. Scarlett ngeluarin produk baru yaitu serum. Di sini ada yang pink ini ada Bradley Ever After Serum Dan yang ungu ada Acne Serum Ini isinya 15ml Gue buka dulu ya Biar kalian tahu ini isinya 15 mili Nah ini dia Nih ini yang uh, apa namanya tadi ini yang brightly ever after serum ini acne serumnya oke kita buka sip ini isinya 15ml guys nah ini Produk ini, produk baru ini udah bersertifikat BPOM. Apa itu BPOM? Kalian bisa search di Google atau istilahnya udah legal atau udah dapat izin resmi gitu kan, istilah-istilahnya ya. Kalian bisa search di Google apa itu BPOM. Dan selanjutnya uh, ini juga gue nggak saranin buat cewek doang ya. Ini buat cewek bisa, buat cowok bisa. Soalnya uh, udah dua minggu gue pakai ini. Dan hasilnya, hasilnya bisa kalian lihat ya. Bisa kalian lihat nanti gua coba pakai karena apa namanya? gua kan nggak berjerawat nih. Gue nggak berjerawat, jadi gua pakainya yang ini, yang warna pink, Brightly Ever After Serum. Kalau untuk yang berjerawat pakainya acne serum guys, gitu. By the way, uh, produk ini tuh gak mengandung pewangi buatan ya jadi jadi alami aromanya enak banget smooth banget uh, nanti gue jelasin deh gue gue gue pakai ya gue pakai gue udah dua minggu pakai ini teksturnya enak banget uh, dan banyak manfaatnya juga ada kandungan dan manfaatnya nanti kalian bisa lihat di akhir video gak mungkin juga gue sebutin karena terlalu banyak ini manfaatnya gokil sih men. nanti kalian lihat di akhir video kalian bisa baca. nah buat yang berjerawat nih gua saranin pakainya acne serum, acne serum ya, acne serum yang warna ungu. dan buat kalian nih yang berjerawat yang mukanya gampang jerawatan, gua saranin pakainya yang ungu yaitu acne serum, acne serum. produk scarlet serum ini bisa digunakan siang dan malam guys, siang dan malam buat Kalian yang suka pakai toner, langsung menggunakan kalau misalkan kalian yang suka pakai toner nih, langsung pakai serum ini yang warna ungu, cocok banget guys. Gua udah pakai ini sih. Kalau gua cocoknya yang ini, soalnya gua nggak gampang jerawatan dan ga berjerawat juga. Nanti kita pakai dan gua bakal liatin hasilnya kayak gimana. Ini gue udah dua minggu pakai pakai ini Nah, jadi buat kalian yang mau order gampang banget Kalian bisa langsung follow Instagramnya dan kepoin Instagramnya Scarlet Whitening sini, oke okay? Dan atau lewat Shopee-nya Scarlet Whitening Nanti gue taruh di deskripsi Biar kalian lebih mudah tinggal klik aja nanti kalian langsung terhubung ke Instagram atau ke Shopee-nya Scarlett Whitening. Jadi so thank you so much untuk Scarlett Whitening atas ininya kirimannya Brightly Ever After serum dan acne serum. thank you Scarlett